Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video demo aplikasi pengisian rapor k13 untuk SD. Langsung saja kita buka, oke, terbuka. Kita klik dulu aktifkan isi. Nah, lalu kita isi user ID-nya dan sandinya 123. Jika lupa sandi, bisa langsung menghubungi nomor layanan yang ada di sini. Oke, kita masuk. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Sebelum menggunakan aplikasi, kita edit dulu data kepala sekolah dan guru kelas. Lalu klik simpan dan kembali. Menu kedua, entry data peserta didik. Nah, di sudut kanan atas ini kita bisa pilih nama siswa yang sudah pernah kita daftarkan. Selanjutnya, lengkapi data peserta didik, sesuai dengan data yang ada. Simpan dan berikutnya ataupun klik sebelumnya untuk melihat data sebelumnya. Jika sudah selesai, klik kembali untuk menu ketiga, Entry nilai. Oke. Okay. Kita mulai dari filter semester dulu ya. Pilih semester ganjil atau semester genap, lalu kompetisinya keterampilan atau pengetahuan, lalu filter mata pelajaran yang ingin diisi nilainya. Oke, okay, yang perlu kita isikan adalah nilai rata-rata tema. Baris pertama untuk tema 1, baris kedua untuk tema 2, tema 3, tema 4, dan tema 5 untuk KD KD1, KD2, KD3 sampai KD10 cara ngisinya cukup mudah sebenarnya kita sudah bebas eh, sudah bebas mouse ya atau bebas toppad karena untuk beralih dari kolom ke kolom cukup dengan menekan tombol tab saja otomatis akan ditap secara berurutan oke berikutnya NPTS seperti tadi tinggal tekan tab saja Jumlah PAS-nya otomatis keluar ya. Kita coba isi 900. Nah, otomatis nanti pasnya ini akan berubah. Oh. Kita coba lagi 800 700 ini hanya simulasi saja nanti nilainya bisa diisi dengan kadar nilai yang wajar nah jika ada kesalahan atau kelebihan nilai dia akan keluar A plus kalau eh, kekurangan nilai di bawah C dia akan keluar di Nah untuk eh, proses pengisian KD cukup centang nilai maksimal dan nilai minimal berdasarkan nomor KD nah ini kita cukup centang saja yang maksimal lalu kita centang yang minimal nah otomatis KD nya keluar oke okay, berikutnya untuk e, sikap spiritual tinggal pilih saja dan centang otomatis dia akan keluar sendiri deskripsinya. Begitu juga dengan sikap sosial. Oke, selanjutnya untuk kegiatan curricular. kita bisa tulis bebas dan keterangannya juga tinggal pilih saja. Misalkan ini kita coba bulu tangkis, e, keterangannya. Nah, untuk bebas keyboard di sini kita bisa tekan tombol ALT atau alternatif lalu mainkan panah pada keyboard panah atas dan bawah Nah, untuk saran bebas isian, jika kita lupa mengisi nilai KKM, bisa diisi belakangan, nggak apa-apa. Dia akan berubah dengan sendirinya. Ini contohnya: tadinya B menjadi A, ketika KKM-nya diubah, di bawah KKM adalah nilai rapor dan predikat rapor. Untuk peserta didik berikutnya, kita bisa lihat ini nama peserta didiknya di sini, kita bisa naik di sini. Nah, kita bisa naik, otomatis dia akan berubah namanya. Nah, ini dia yang kita tulis tadi, dan begitu seterusnya, ataupun bisa juga dengan klik sebelumnya atau klik simpan dan berikutnya. Nah, nah seperti ini. Oke, okay. jika sudah selesai, kita bisa langsung mencetak rapor. Nah, untuk mencetak rapor diminta semester, jadi. Isikan nomor semesternya dan nomor induk. Nomor induk bisa lihat di sini, ataupun kalau kita ingat, bisa langsung diisi nomor berapa gitu. Tidak mesti yang tampil, bisa bebas aja. Tidak mesti nomor induk yang tampil. Nah, seperti ini dia. Jika ingin melihat rapor, kita cancel dulu. Nah, ini dia tampilannya. Untuk beralih ke halaman berikutnya, klik di sini. Ini dia tampilannya, identitas peserta didik. Oke, okay, beralih ke halaman berikutnya seperti ini. Ini adalah preview murni ya. Tampilan rapor nanti akan seperti ini karena ini adalah preview. Standar kertas di sini menggunakan kertas F4. Ini untuk muatan lokal, ya. Untuk kembali mengprint tekan kontrol dan P untuk keluar dari menu preview. Tekan escape tombol sebelah kiri atas. Oke, okay, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.